Penyebab Penyebab gonore atau kencing nanah adalah infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim, termasuk hubungan oral, dan hubungan anal. Seseorang lebih mudah terkena gonore apabila sering bergonta ganti pasangan, atau bekerja sebagai pekerja se-diagnosis. Untuk mendiagnosis gonore atau kencing nanah. Kami akan menanyakan tentang aktivitas seksual, dan melakukan pemeriksaan fisik. Bila diperlukan, kami juga akan mengambil sampel cairan tubuh penderita, terutama cairan dari vagina, penis, dan dubur. Cairan ini, akan dibawa ke laboratorium, untuk diperiksa. Pengobatan, pengobatan utama untuk penyakit gonore, atau kencing nanah adalah pemberian antibiotik denatur, karena penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Perlu diingat, bahwa tidak hanya penderita saja yang perlu diobati, tetapi pasangan seksual dari penderita, juga perlu diobati, karena kemungkinan besar juga menderita gonore. Pengobatan dengan denatur selama 1-2 minggu tanpa terputus, supaya tuntas proses penyembuhannya. Komplikasi Bahaya kencing nanah, atau gonore, yang tidak diobati, dengan baik dapat menimbulkan komplikasi. Wanita, lebih mudah terkena komplikasi gonore, dibanding pria. Komplikasi gonore, yang dapat muncul pada pria adalah luka pada saluran kencing semakin parah dan bisa membusuk. Sedangkan komplikasi wanita, adalah penyakit radang panggul, dan sumbatan pada saluran telur. Kondisi ini dapat memicu terjadinya infeksi saluran kemih, gangguan pada kehamilan, serta tertularnya janin. Gejala Gejala kencing nanah, atau gonore, dapat terjadi pada pria maupun wanita, namun gejala yang muncul pada pria dan wanita, berbeda. Gejala utama gonore, yang muncul pada pria, berupa keluarnya nanah, dari penis, dan rasa sakit, saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore sering kali menimbulkan gejala keputihan atau sakit pada kandung kemih. Kencing nanah atau gonore adalah salah satu penyakit menular seksual. Pada pria, gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Selain itu, penderita gonore akan merasakan perih saat buang air kecil. Berbeda jika terjadi pada wanita, gonore, bisa menimbulkan gejala keputihan abnormal, disertai gatal. Penyakit gonore dapat sembuh, dalam beberapa hari, jika diberikan pengobatan denatur, dan segera.